Kobas meripas kembali unggahan video info dari Ibu Harsiwi Ahmad Yang mana tentunya Kobas akan memberikan sesuatu kejutan bahagia Dalam acara Welcome Baby L Yang tentu acara ini dinantikan oleh warga konoha Adam fans sejati Leslar Lovers Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Dan tentu acara ini yang paling kita tunggu banget Dan mudah-mudahan saja dedek pasti. Kakak Bilar selalu diberikan kesehatan, Amin. Di postingan ini tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ada komentar dari Bang Faldi Akbar mengatakan keren Kobasma, wow Kobasma keren, kata Bang Faldi persahabat ya. Tentu kita pasti dibuat penasaran kejutan apa yang akan diberikan langsung oleh Kobas untuk BBL. Mudah-mudahan saja persahabat ya, ada kabar bahagia dan kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat ada unga spesial juga yang kita dapatkan Tentu info penting banget untuk kita semua persahabat ya Nih, perhatikan di oleh Leslar Aniskursi Ada sebuah kalimat info untuk kita semua Mimin posting ulang dan step by stepnya ya plan Kalau ada kesulitan boleh bertanya di kolom komentar Nanti Mimin bantu jawab Dan plan juga yang tahu bisa bantu jawab juga ya teman-teman Yang masih kurang paham Mimin lupa habis live 6 kalian langsung follow Lesti ya di Spot TV jangan lupa Ke persahabat ya kita wajib untuk mendownload Aplikasi Spot TV persahabat ya Untuk mendukung idola kesayangan kita Kenapa sih harus memakai aplikasi Spotify. Nih kita lihat aja bersahabat ya penjelasannya. Mengapa dokter Spotify menjadi sangat penting? Pasalnya, Spotify memberikan royalti kepada musisi sebesar 0,006 dolar Amerika Serikat hingga 0,0084 dolar Amerika Serikat untuk sekali streaming. Artinya, jika memang lagu yang sering diputar akan semakin banyak cuan yang diraih.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 10 musisi Indonesia berpenghasilan terbesar di Spot TV itu bersahabat ya ini luar biasa banget tuh. Tentunya kita wajib mendukung itulah kesayangan kita lewat aplikasi Spot TV. Sama-sama kita kompak mendukung mensupport karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Billar. Kabar berikutnya ada sebuah unggah spesial juga yang kita dapatkan. Ini info penting juga untuk kita semua dari L2W.ID ya. Empat cara ampuh tanggapi komentar negatif Tuh, ini wajib kalian simak Perhatikan Empat cara ampuh untuk menanggapi komentar negatif Persahabat, yang pertama Jawab dengan humor Yang pertama persahabat ya Ini cara ampuh dari fanbase luar biasa Yang kedua, jawab dengan sopan Tuh, kita harus menjawab dengan sopan Yang ketiga, balas lewat pesan pribadi yang keempat, abaikan. Ini adalah cara ampuh banget untuk menanggapi komentar negatif. Jangan sampai tersebut, ya kita terprovokasi. Ya Sebagai fans sejati, harus wajib untuk mendukung mendoakan yang terbaik Leslie maupun kakak Rizky Bilar. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Selamat siang, berikut tips-tips buat menanggapi komentar negatif Semoga bermanfaat atau ada cara lain yang lebih ampuh, Silahkan ketik di kolom komentar ya guys Tuh, wow Tentunya, Tentunya yang penting kita abaikan saja Terutama persahabatnya Jangan sampai kita tanggapin, kita abaikan Tentunya kita tetap fokus dengan satu tujuan kita men mendukung yang terbaik Karya-karya idola kesayangan kita Berikutnya, ada sebuah enggan spesial juga yang kita dapatkan Wow, cidukan vitamin kemarin persahabat ya Tentunya kira-kira ini siapa nih persahabat ya Coba tebak dedek lasti bukan nih Terlihat sih posturnya seperti mirip dedek lasti kejoran nih persahabat ya. Pasti itu adalah istri tercinta dari Muhammad Rizky Bilar Mudah-mudahan Tentunya diberikan kemudahan segala urusan idola kesayangan kita Tak henti-hentinya selalu kita mendoakan yang terbaik untuk Leslar Kabar berikutnya juga perhatikan persahabat diunggah polisi Leslar ini luar biasa banget ya single terbaru baru beberapa bait saja kita mendengarkan suara emas Dedek Lesti membuat kita tentunya terhanyut terpesona persahabatnya masya Allah luar biasa tentu ini adalah tugas kita untuk trendingkan untuk boomingkan lagu single terbaru di awal tahun Dedek Leslie ke yang tentunya berjudul Lentera. Ini spesial untuk BBL, anak tercinta, anak pertama dari Leslie Rizki bilang, mudah-mudahan banyak diminati oleh banyak kalangan. Dan tentu mudah-mudahan juga bersahabat ya, bisa selalu menjadi suatu kebanggaan untuk kita semua. Di pasangan ini, kita sampok banyak sekali komentar yang diberikan, tentu komentar yang sangat positif. Dari akun Maya Risti Unscore N1 mengatakan Sumpah dah baru sekecap aja lirik dinyanyiin sama Bunda Baby L Kerasa sedepnya Wow luar biasa ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Aisyah Ramadan 91 Bunda L gak pernah makan gorengan apa ya Suara kayak bening amat katanya tuh Memang luar biasa banget ya kualitas suara dari dedek elas mudah-mudahan tentunya tidak langsung diberikan kesehatan selalu dan selalu diberikan kebahagiaan amin dan kita lihat juga keunggah berikutnya ini info penting juga untuk kita semua dari salah satu, satu fan fanbase Leslar, yakni Leslar Indonesia 2020 menyatakan dalam sebuah kalimat yang diposting penanya teman-teman jangan rewel Tim sudah mempertimbangkan semua kok dokter juga ada Kita cukup naikin rating TV nya Alhamdulillah hadiah juga buat BBL Tuh pesan dia ya, jangan sampai rework Dedek Lestin kakak Bilar tentunya tampil di Indosiar Kita cukup tentunya dukung support dan doakan yang terbaik Untuk Lesti maupun Rizky Bilar Di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Kejora85, siap nonton TV paling depan, pokoknya selalu mendukung semua tentang Leslar, sukses buat Leslar dan Indosiar. Sebelumnya juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini, support apapun keputusan Leslar, tim Leslar sama kru Indosiar sudah memikirkan mateng-mateng, doa aja semoga acaranya lancar, please jangan siku-sikutan kalau mau nonton, kursi paling depan aja yuk. Siapa mau ikut nonton sama miut katanya tuh masalah banget ya <gih> Ini luar biasa kebanggaan kebahagiaan yang kita rasakan. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana setelah stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya